Mohon maaf Prof, call membagi waktu banyak manten dino iki. Dino api sebagai Manten perempuan sudah disiapkan di sini? Ada di sini atau di mana? Nanti kelamaan. Ayo disiapkan sekarang binarak di situ. Biar nggak kelamaan berjalan. Alhamdulillah anakku jangan ganteng siap nikah. Karena siap miknya dipagangna. Siap nikah. Insyaallah siap nikah dengan Devita Prinanda Binti Bapak Hendra Priawan, Mas kawin umrah hutang alat salat dan emas 5 gram. Umroh hutang. Umroh hutang. Emas 5 gram. 5 gram. Terus alat salat. Alat salat. Sudah siap semuanya? Insyaallah sudah. Setelah menikah sayang istrinya. Sayang. Setia. Setia. Sabar apa kereng? sabar apa kereng? Hah? sabar loman, loman. Sanggup, Pak. Sanggup, tanda tangan, entulilah. ini tanda tangan loman nih. direkam lo ya lali ya tanda tangan nih entulilah. setelah menikah pingin punya anak pingin anak yang bagaimana anak yang soleh solehah oh apa arti ini soleh -soleha, ya? yang lengkap lah insyaallah Lengkapiku, wobuai. Lengkap. Hablu minal hablu hablu minal alam. Semuanya oh gitu. Contoh iya. nih. Contoh Contohnya bisa mendoakan orang tua. Amin. Apalagi nak... Uh... Anak soleh. Apa? Anak soleh. Yey, nama Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? anak anak, soleh? <laughs> ya. anak, soleh itu anak Ininya berbakti dan nurut sama orang tua. Itu, amin. Nah. Terus kemudian uh, sholat koh chariah. Sugi oh, ahli zakat. sukih nih ahli zakat. Sugi ahli zakat. Ahli zakat. Oh, Oke. Okay. Ya. Rasulullah berpesan empat hal. Ibadat dua, indah Awali berdoa sebelum membuat. Sudah apa doanya nak? Lum. Lum. Lum. Terus nanti gimana? <tuk> Bismillah. <tuk> Bismillah sekarang membuat anak kira-kira waktunya berapa menit dalam waktu yang panjang itu masa bismillah dok berarti antara pendapatan dengan pajak gak berimbang aku artinya apa anakku harapan mu anak yang istimewa tadi Allah betul-betul memberi kalau resepnya kau beli wudhu baca Quran nomor tiga ada as sholat tunekan sholat hajat nomor empat waktu kharsa manasi situm datangi istrimu sambil tersenyum jadi anak kini nak jasmaninya rohaniahnya terbentuk dari wudu quran dan sholat hajatmu jasmaninya terbentuk dengan senyummu dengan istrimu ganteng ayu tadi ini nak ngunaya sanggup anak doa adu dulu tanda tangan beri kakek neneknya cucu yang istimewa setelah menikah kepingin punya anak pasti, Pak. In kuntum maula dul hukum sholihin, pengin anak yang solih, ah, Akhid al wudu, sebelum buat anak wudu dulu. Kira-kira kober apa ora? kemudian nomor dua, Wanunazilu minal qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatun Masukkan rohaniah melalui Al-Qur'an. Sebelum sebelum rama mau keluar bertemu dengan si telur. Di situ minta berkahnya Alquran walau ayatin walau satu ayat yasin kak popona terus istrimu tau ha apa yang kau lakukan untuk nyeneng no suamimu melayani melayani lapo melayani opo eh melayani opo apa dulu semuanya pak sembarang huh? sembarang kalir sembarang kalir yeah. sembarang kalir yeah. Nenek genteng bocor barangon <tuk> <tuk> Nggak begitu anakku, istri solihah, jawabannya Kak sembarang kalir Situ tapi mantap, taat, taat, mentaati. Ya bos, ah Sanggup Ngajeni, kalau kemarin-kemarin makanlah nanti diganti. Monggo Mas Dahar. Nenu. Sanggup. Anggup. Coba sih, monggo Mas Dahar. Nanti aja pak di rumah. Loh. Nanti aja pak di rumah. Nanti sekarang cobaan monggo, mas, dahar Cobaan sih Menggo Mas Dahar. Ya nak ya. Nanti kalau sudah punya rumah belum, Dokter? Sudah punya rumah di mana? <San> Setelah ini punya rumah rezeki lancar, putra Putranya soli-solika. Uangnya kok kececeran. Belikan kambing, Dok. Amin. Korban. Daftar haji, daftar umroh. Dan dimanapun nanti menempati rumah yang dipilih, saya berpesan mengingatkan dimanapun bertempat tinggal di situ ada iuran warga iuran warga bayar Yona siap sanggoba tanda tangan bersihkan rohani wa nunazilu minal quran imam wa shiba wa baca quran waduh ada no Qur'an ini barang Rasulullah paham kumati wegah baca Qur'an kalau sudah begitu Walau ayatin satu ayat saja yasin cukup bojomu toha mari wis. tapi ada no Qur'an ini wudhu Qur'an ada usalah menunaikan sholat ulama' jumhur menyepakati yang dimaksud Rasulullah itu adalah sholat hajat minta dengan sesungguhnya Bukan asal minta beda, loh. Nak, anak minta dengan duduk, dengan minta sambil jalan-jalan. Orang tua beda memberinya. Begitu pula Allah memberi anak yang solih betulan, lakukan dengan sholat hajat. Mintanya, Pak, hajat. Setelah itu berdoa, "Ya Allah, anak, ya Allah, ahli zakat, ya Allah, anak." Hmm. Terus nomor lima, "Faktuhartakum, anak situm." datangi istrimu sesuai dengan waktu yang kau mau dan datanglah dengan senyuman. Ojo karo muring muring, mesem, anak ganteng anak ayu, nggak anak muring muring, Buruk anak, buruk anakmu daru. ya nak ya, Sipah Tak paringi ilustrasi biar paham mengapa kau ada wudhu dan lain-lain. Pak Tani pinter tandur, Pak Tani ndak pinter tandur, karena Pak Tani pinter tanah diolah. Tanaman diperhatikan, maka berbuah lebat panen pun seneng karena Pak Tani pintar menanam berbekal ilmu. Orang tua yang pintar berbekal ilmu, anakku wudhu dulu, baca Quran dulu, sholat hajat, dan berdoa. Insya Allah hasil tanamannya pun menyenangkan dan berbuah. Berbeda dengan orang tua yang asal tanam dengan modal nafsu. Sehingga tiada bisa yang ditunggu untuk menyenangkan. Paham anakku? Paham anakku? Paham, siap. Siap berdoa dulu. Siap. Sanggup udu dulu. Sanggup. Tanda tangan. Alhamdulillah. Cangganteng, inginkah ya? Ingin. Waftah yada umat, faina mina membaur rizik. Sukalah membuka tangan ibumu. Karena di tangan ibumu ada sumber rezekimu. Semakin sering kau buka tangan ibumu, semakin terbuka pintu rezekimu. Semakin banyak dan sering kau beri ibumu, semakin banyak dan sering pula Allah berikan rezeki kepadamu. Kesimpulan, jangan bakhil kepada ibu bapakmu. Jangan bakhil kepada ibu bapakmu. Ibu kita sayangnya luar biasa. Dan tak akan pernah bisa digantikan dengan apapun. Mata kita belum bisa pandang Telinga belum bisa dengar Bibir belum bisa ucap Berada di perut ibu Tangan alus beliau Karena sayangnya pegang perut Dan berkata-kata Anakku pintar Anakku kaya Anakku bahagia Anakku sehat Surga tempat nak, Manusia manapun Belum ada yang berdoa untuk kita Ibu kita sudah Ibu yang sayangnya luar biasa padamu Kembalikan dengan sukacita Membuat ibu senang Hadir ibumu sekarang, hadir cium tangannya, cium tangannya, cium tangannya, minta restunya.